lama muanชน ramah-ramah buat lagu mana ha lagu tulah ha tu berasa katanya eh takleh wisuk takleh wisuk tak eh, sopo dengan orang dok buat kalau dia orang ramah buat lagu tu akan wei pun gua sotak tegan eh. nak tubik kena turun orang ramah ni dia panggil adat taklid orang-orang ramah dok buat maka macam tulah lepas tu sampai ke hari ni pun manusia lagu tu lah seluruh dunia dia berasa katanya walaupun hok dia dok buat tu Berasa sekali eh tak kena apa Kebenarnya Ada, tapi masih lagi duk Berasa nak mokmun, munduk di dalam Benda yang ada istiadat Orang-orang zamir dahulu, duduk buat macam mana Maka dia buat macam tu lah Dia tak berasa katanya nak Luthum daripada benda tu, nak cabut diri dia Nak duduk di atas Janda yang betul dan benar الله من الشيطان الرجيم. وقال إنما تخلت من دون الله أوثنو. وقال إنما تخلت من دون الله أوثنم ما بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض وما أوكم النار وما لك من ناصرين فأمن له لوط. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَا وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا Ayat 25 sampai 27 Surat Al-Ankabut Allah Ta'ala firman di sini yaitu kata-kata Nabi Ibrahim AS Yang dia cerita kepada kaum dia Iaitunya sebagai beri nasihat kepada kaumnya Untuk jadikan sebagai pengajar Pengajar Jangan kamu duk sembah Jangan kamu sembah perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala nabi Ibrahim, dan nabi Ibrahim berkata pula kepada kaumnya, "Perbuatan kamu menyembah berbagai berhala tidak menyembah Allah." Hanyalah kerana menjaga hubungi kasih mesra Di antara kamu masing-masing Dalam kehidupan dunia ini Maknanya kamu duk buat tu Hei puak-puak semua beralah Yang pertama sekali Duk berasa beralah tu Boleh beri kesel hidup di dalam hidup, hidup kamu Yang keduanya kedua ni nak turutnya nenek moye dan tuk nenek tuk nenek tu nenek, nenek pada zaman zaman dahulu nak jadi ada lagi ikat teh kumpulan manusia semua tokong semua tu semua ni jadi klumpan siapa yang tubik daripada latih semua tokong pada waktu tu jadi orang plek nah. jadi kek dam selalu dah Itulah yang Allah Ta'ala firman. Cuba kita tengok nota kaki 1, 3, 4 ni di dalam pimpinan Al-Rahman. Ya'ni kamu menyembah berhala-berhala itu bukailah berdasarkan sebarang bukti yang menunjukkan kebenaran perbuatan syirik yang kamu lakukan. Tetapi hanyalah kerana kerana, kerana kamu menurut dengan buta tuli akan orang-orang kamu yang lain. Maknanya, pakat nak turut labuk, dipanggil. nak turut orang ramah muwancun rama-rama buat lagu mana lagu tu lah ha, tu berasa katanya eh taklis taklis taklis tak taklis taklis taklis taklis buat. kalau dia orang ramah buat lagu tu ah, kawan pun gua rasa tak tergamuk eh. nak tubik kena turut orang ramah ni dia panggil adat taklit orang-orang ramah duk buat maka macam tu lah lepas tu sepakat hari ni pun Malaysia lagu tu lah seluruh dunia dia berasa katanya walaupun hak dia duk buat tu berasa sekali pun eh, tak keno apa Kebenaran ada tapi masih lagi kuasa nak mok munduk di dalam benda hak ada istiadat orang-orang zamil dahulu duk buat macam mana, maka dia buat macam tulah Dia tak berasa katanya nak lud pon daripada benda tu nak cabut diri dia nak pergi duduk di atas janda yang betul dan benar Gitu lagi untuk memelihara hubungi baik dengan mereka. Kita no, ada patik sampan di antara klum, puak-puak dia, taksi tubik daripada semua berada. Perbuatan yang diamalkan, apa ni? Perbuatan yang demikian berlaku dalam masyarakat yang tidak menjadikan ajaran-ajaran agama sesuatu yang wajib diamalkan dengan bersungguh-sungguh. Ya godiknya lagu lah manusia. Pasang turun temurun dia panggil. Daripada zaman-zaman dulu mari turun-turun turun-turun-turun payah nak lupun kalau sekiranya Allah Taala tak buka hidayah semu. Dud lagu lah Nah Lalu seseorang itu mengambil hati kawannya dengan membelakangkan ajaran agama. Sambil memandang bahawa perbuatan yang demikian lebih baik daripada Merunsingkan kawannya Yang semestinya dijauhi Saya berasa dah, Perkataan yang dihurai Di bawah ni yang Dalam hidup Setiap orang Tak ada kira ni Duduk di mana saja seluruh dunia Bucu mana Kecek bahasa gapo Masya Allah Memberi arti Orang kita ni Allah Ta'ala beri akal fikirnya buh ceredik kepada tiap-tiap orang memang ia tak serupa. Orang tu cerdik banyak, orang ni cerdik sikit. Tapi hendaklah kita guna kebenaran. Apa tu ambil kebenaran asak ni mari fikir molek katanya hak kita duk pegang, hak kita duk amal, hak kita duk apa ni, duk percaya, go tu kan tak ada kira ni. Gapo-gapo. Bukan ada dalam ruang agama saja dah bukan withi hidup kita sekarang hidup hari ya kita pun, marilah kita pakai mikim molek. Kena tak kena? Nak duduk ke tak si duduk? Nak tubik ke tak? Nak, nak, nak, nak, nak duduk lagi? Mikim molek. Sebab Nabi Ibrahim berjual pada zamir tu, Masya Allah. Rayak kepada kaum dia ni. Habis apa? Habis jalan. Rayak. Sup-sup rayak. Rayak, rayak, rayak, rayak. Tapi kaum dia tak si juga. Tak saya terima kebenarai. Ni tabiat manusia. Pesan diraka kepada Allah. Tak saya terima kebenarai. Ya, nak, ya jang nak duduk di dalam. Rusak. Duduk dalam sesat. Duduk dalam cema kotor. Tapi dia berasa katanya. Hak yang duduk tu. Cuci. Dia ya rasa kena. Padahal orang hak tengok. Orang hak duduk dalam cema ni. Duduk kayak. Mereka duduk dalam cema weh rata tu munduk wak lagi tu munduk mandi dalam seluk tu cema tu apa pun tak bilah dengan dengan air cuci tapi orang yang mandi dalam seluk dia berasa katanya dia ya betul dia ya kena dia ya cuci, dia ya bersih hak ni lah kita kena guna bukan ada ajar buat kita ni ne, saya tak ada niat katanya du, cinek apa buat kita semua orang cerdik belakang bijak belakang tapi rakyat peristiwa yang berlaku di di, di, di zamir Nabi Ibrahim ni mari kita kiyah di zamir kita patut tiap-tiap zamir manusia ada berlaku hak persaing orang hak cerdik orang hak kurang cerdik marilah kita pakat cerdik belaka cerdik betul dengan ajaran Allah ajaran Nabi patut we duduk di atas jalan yang betul istiqamah semua barulah kita nampak katanya kita guno hidup kita ni betul Masya Allah. So, lagi. Saya duduk tengok. Hak ni dalam uh, Aisar At-Tafasir. Duk di muka 954. Hak ni beza sikit dalam bahasa Arab. Tokung ataupun berlalu. Dia panggil setengah-setengahnya As-Sanam. Setengah-setengah dia panggil Al-Wathan. Nah, Al-Wathan. Cuba kita tengok. Berkata Abu Ubaidah. Asnam hak kita mak maksud juga tokong ke kan, tak? Kan? Iaitu nya benda yang diambil sebagai sembah yang dibuat daripada mah ataupun peruk ataupun temago dinamakan asnam. Kalau kita gamang mudah-mudah tokong orang si eh. Nampak seni dia buat ha, tu. Ha tu. dia panggil asnam. Tapi alwathan iaitu nya benda yang dibuat daripada kayu-kayu atau pembatu yang dipahak tu dia panggil wasan jadi nabi ibrahim ni rayak kepada kaum dia waqal innamattakhadhtum min dunillahi awthanan awthan jamak daripada wasan maknanya tokong-tokong yang dibuat daripada batu yang dipahat ataupun kayu-kayu yang diukir untuk menjadi bentuk tokong bentuk ore dan sebagainya Ini Di zaman itu pun Ayuh Nabi Ibrahim sendiri Yang bernama Azar Cari batu hari-hari Maidup hak Buat Kek salat Tokong Buat hari-hari-hari-hari Nabi Ibrahim Allah Ta'ala wihidayah kepada dia Raya kepada ayuh dia Hei ayuh bahtu dia tak panggil ya abai ya abi dia panggil ya abati wahai ayoh yang dihormati ya kalau kalau apa kalau dia anak pula ada lebah lah ya ibni bos sambung lalu ya ibni hak tu wahai anak tapi bom manja dengan anak ya Bunaya wahai aweh panggil orang nama aweh-aweh lah dah tu Istilah dalam bahasa Melayu maknanya panggil anak pasal Tu, ya bunaya. Masya-Allah. Jadi Nabi Ibrahim royak kepada kaum dia, royak katanya "Hak mung batu, kayu, hak mung nak buat sendiri dengan tangan-tangan kamu." Sebab apa? Mawaddat bainikum fil hayatid dunia sebab nak igitak lagi kasih sayang dalam kelum, lama-lama nak u jadi kelum kon. Tak situbik daripada cara hidup yang tak keno. Duduk berasa katanya kalau dia tak sembuh tak kong, tak duduk pasal itu berasa katanya, oh aku kerencais sungguhlah Tak boleh ni, aku kena duduk back ni. Ha, tu, Masya Allah. Tapi buat hari kiamat lagi mana? ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ni Nabi Ibrahim kaya kemudian pada hari kiamat setengah kamu akan membantuh setengahnya yang lain maknanya sikit lagi Bos bersapa di hari kiamat Masya Allah orang sama-sama orang dan orang dengan tokong yang ada semua tu hari ke buat mari sebentar tengok kepada orang-orang kafir sama-sama puak dia sendiri ni pemimpin dengan Orang pengikut. Orang jadi punam dengan putam. pakak kecaci, kata, huduh, baki, gimari. Dengan sebabmu lah aku sesat. Dengan sebabmu lah aku bodoh atas muka dunia. Tak reti siapakah akhir hidup. Sebab aku duduk turukmu. Ini, ini. ini yang, yang Allah tak ada. Duk cerita di dalam ayat Al-Quran melalui perkataan Nabi Ibrahim. Sebagai nasihat kepada puak-puak dia. Lebih daripada tu lagi dan setengah kamu pula akan melaknat setengah nyu yang lain. Masya-Allah. Ayat-ayat pasal ini ni banyak dah. Kaca-kaca di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada. Dalam suratul nur ada. Dalam suratul furqan pula ada. Ning di dalam suratul an ankabut yang Allah Taala royak sosa iaitu nya pemimpin akan nok nok apa? Nok lud 본 tuaเอง. Taksim mengaku katanya dialah dok menyesakkan Rakyat dia Lepas tu rakyat pula Masya Allah Pakat kata kepada Pemimpin dia Terutamanya Orang-orang apabila Duk di dalam niaka Yang tu herayat dia Dalam suratul a'raf Pakat kata huduh Kepada puak-puak dia Kata kepada pemimpin dia Dalam suratul ahzab juga Akhir-akhir suratul ahzab Yang Allah ta'ala wayak Manusia pasal ni Banyak berlaku Masya Allah Sebab tu kita nak tidur mana-mana pemimpin maknanya punam kita kita kena try-try kena betul tengok dulu betul ke salah Bukan semata-mata tidur buta tuli kena tak kena aku tak kira aku nak tidur semata jangan kita orang Islam ada cut yurin ada pendirian pemimpin yang betul yang benar dengan Allah dan Rasul alhamdulillah kita tidur tapi dah tak kena kita wajib keluar daripada pemimpin pesan itu. Sebab kita takutnya, ayat yang Allah Ta'ala raya pesan ini, akan menjadi gamarir kepada kita sikit lagi, di akhirat yang manusia ramanya pakat duk sesar, ke atas diri dia sendiri, buat apa aku duk bodoh, duk turut pemimpin, hak-hak menyesatkan aku. La ilaha illallah. Ini, bukan, bukan, bukan. Saya tak ada cokong, mana-mana negeri, mana-mana orang, mana-mana kumpulan. Seluruh dunia lah, betul lah. Manusia, apabila dia sampai di satu cuk yang dia berasa katanya dia kena tipu. Orang ni dia tak sewek orang tipu dia. Orang dia tak sewek orang tipu dia. Kalau dia tahu katanya dia kena tipu, marah-marah uh, sungguh. Ya lerak sungguh lah. Sebab dia tahu katanya dia kena tipu lama. Apa, apa tak lagi? Orang yang menyesal. Ha, ini saya nak ayat benar yang baik. Orang apabila dia duduk duduk di dalam kesesatan lama. Dia kena duduk bodoh kat orang lama. Bila dia luponcu, tu baik duduk dalam ceroh. Duduk dalam betul. Duduk dalam benar. Ia mula mikir, Oh, aku ni lama kena duduk tipu. Kena duduk bodoh kat orang. Aku bukan bodoh aku pun ada akal fikirnya juga, aku cerdik juga apa aku duduk kena duduk bodoh kat orang yang lama ha, ni. sebab itulah kita selalu, saya duduk sebut orang-orang sia katanya donkling matang nan ngur matang nan terlalu kita cerdik insyaAllah, saya yakin katanya masyarakat kita, orang cerdik belakang cuma guno cerdik, pandah tak pandah duduk di kita sendiri gunakanlah kecerdik yang ada pada diri kita tu nampak sepuluh gandudek 6 sangkom ni dia tak, tak, tak saya ambil daripada ayat ni lepas tu dibaca dalam tafsir sikit sebanyak gambar katanya, ni lah hakikat yang sebenar hidup di atas muka dunia, siapakah hari kiamat manusia, banyaknya nak duduk di dalam kesesat yang tak tahu. kecuali orang yang Allah ta'ala buka hidayah kepada dia, beri taufiq dan dia guno fikir dia, guno hati dia kepada jalan yang betul. Wa ma waakumun nar wa ma lakum min nasirin. Nabi Ibrahim sebut lagi kepada puak-puak dia. Dan tempat kembali kamu ialah neraka. Betul-betullah dah kecil. Ingat molek, mung kena masuk neraka kalau sekian yang lagi ni. Dan kamu tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongi untuk melepaskan kamu daripadanya. Nak cari siapa lagi nak tolong. Masya Allah. Tenguh-tenguh Nabi Ibrahim ni lepah pada dia kena bakar ni. Ayat kemarin kita baca dah tak. Kaum dia goyah kepada Ibrahim ataupun kecil-kecik ramai-ramai mesyuarat iaitu nya uqtuluhu au hariquhu buat kita semua ni kena bunuh baik ni ha kecil muda-muda kena bunuh nya Ibrahim dan Kalau tak lagu tu pun kena bakar dia bakar hidup-hidup we nampak kita katanya dia mati depan kita ning tengok sapar segala tu pop-pop dia marah benar kepada nabi Ibrahim tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala Islamat. Ayat ni kita kena cium di dengan surah lain. Nah, iaitu terutamanya adalah surah Tula Ambiya' yang sudah pelamur kita belajar. Duk dalam juzud tujuh lagi. Lalu ni duduk di akhir-akhir juzuk yang kedua puluh. Nah, ayat katanya Allah Ta'ala Islamat. Lepas tu dalam masa yang sama siapa yang berime ikut Nabi Ibrahim iaitu nyo fa'amana lahu setelah itu lut beriman kepadanya siapa nabi lut iaitu itunya sepupu ibnu aqi ibrahim anak adik beradik nabi ibrahim anak adik beradik ni anak anak saudara dah anak saudara bukan sepupu dah anak adik beradik Lut ni nama ke apa? Lut bin Haran bin Azar Jadi Nabi Ibrahim ni ada adik-beradik Nama dia Haran Yang orang yang zaman dulu ni nama lagu tu nah. Lepas tu Bin Azar Lepas tu orang yang berimeh Dengan Nabi Berimeh dengan Allah Ta'ala pada zaman tu Nabi Ibrahim Nabi Lut Dan Sarah Isteri Nabi Ibrahim yang tak ada anak pada orang berikut itu Nabi Ibrahim tak ada anak lagi mengikut dalam sejarah yang Nabi sendiri dalam katanya Nabi Ibrahim ni masuk jawi kita kecepat muda-muda ni eh? khitan yang orang Melayu kita panggil masuk jawi ni waktu dia omor 80 Masya Allah lepas tu kerak nak kapok hm, kita ringan pasal sekiru kerak nak kapok buatlah ke kita tak tahu lah Nabi Ibrahim pun duk doa sama ya Allah wiyadalah zuriat kepada aku maknanya wiyadalah anak cucu kepada aku boleh berime boleh berime boleh berime Masya Allah setelah Nabi Ibrahim gi duk kecek dengan anak saudara dia lup nilah mulanya timbul dia panggil wow Napak kata nur cahaya Tuhawi kepada Lut anak saudara dia. Kecek boben boben boben boben pun napa? Ye. Yeah. Ya ya ya ya ya. Beri ni. Alhamdulillah. Cerita panjang dah. Eh? Masa habis dah. Insya-Allah kita sambung semula. Saya baca sat ni 2 3 ayat tapi dah terjemuh. Seayat, dua ayat tak habis jugak. Insya-Allah kita sambung semula. Ayat ni, fa'amana lahu lut. Lepas pada ni ada kesoh sikit sebanyak hubungnya dengan Nabi Lut pula. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.